Yo everyone, welcome back on Mahwad's YouTube channel, still with me, Theo. Nah, kali ini gue akan membahas brand yang sebetulnya cukup punya sejarah panjang ya. Dan waktu itu, tempel lalu sejarahnya udah sempat gue bahas. Nah, kalian pasti udah kenal kan brand ini, Fossil. Fossil Everett Series. Nah, kenapa gue bahas ini? nah menurut gua jam tangan ini modelnya mirip banget sama uh, jam tangan mewah ya yang sebetulnya mungkin orang-orang nggak -orang terlalu tahu tapi sebetulnya banyak juga yang tahu nah ini dari uh, brand Vacheron Constantin Vacheron Constantin Vacheron Constantin dengan model yang overseas ya modelnya itu mirip banget emang nggak mirip-mirip 100% pastinya namanya juga model homage tapi lumayan mirip so buat kalian yang suka model seperti itu dengan model integrated strap style ya ini modelnya ini termasuk salah satu luxury design juga nah ini pas banget nih tapi kok quartz ya nggak masalah dong quartz tetap enak kok Easy to wear, grab and go, ya. Terus abis itu juga waktunya precise, kita nggak perlu bingung ngitung power reserve-nya tinggal berapa, ya nggak sih? Terus durability-nya juga oke. Okay. Dan yang bikin gue suka adalah di sini bener-bener clean dial, nggak neko-neko. Di gigi. bacanya juga gampang. Terus Windows date-nya juga di atas angka 6. Jadi pas banget di tengah nggak ganggu di angka tiga kayak gitu, yang kayak biasanya pada umumnya brandnya juga tertera di sini cuma fosil gitu aja udah selesai, simple, nice and easy. Si fosil Everest ini yang gue pegang ini kodenya kode SKU-nya adalah FS5821 ya FS5821. Nah kalian kalau misalkan Uh, searching lagi di website kita, lagi browsing di search boxnya. Kalian bisa tulis di kode SKU FS5821, atau mungkin cukup ditulis uh, Fossil Everett aja ya, with double T. Oke, okay? untuk movement dan kalibernya, ini movementnya Fossil Everett ini. Menggunakan quartz movement. Nah kalau case and strapnya dia terbuat dari stainless steel case. Terus ada yang uh, stainless steel bracelet. Sama leather ya. Nah untuk glass materialnya dia masih pakai mineral ya. Mineral crystal dia. Terus untuk diameternya ya ini paling gue suka. Diameternya sebetulnya 42 mm ketebalannya sendiri ini yang juga gue suka walaupun enggak tipis banget tapi ini termasuk tipis ya cuman di 11 mm ya terus water resistance nya ini uh, water pressure nya 50 meter jadi hati-hati ya karena ini spesifikasinya tetap bukan jam diver so kalau misalkan kena air itu biasanya dalam batas waktu tertentu aja sama lebih bersifat accidentally oke okay. nah untuk lock nya jadi, kalian kalau misalkan mau ganti-ganti strap, pas oh iya, untuk on hands nya anyway, tangan gue di 14,4 ya. Jadi, termasuk XS. Nah, ini kalau di tangan gue kurang lebih segini ya. Jadi, ini masih masuk banget untuk pergelangan kecil, tapi kalau gue bilang ideal sih enggak. Harusnya kalau untuk ideal pakai jam tangan ini tangan gua seenggaknya harus punya lebar pergelangan sejelek-jeleknya 15,5 atau 16 ya. Tapi ini kalau gue bilang kegedean sih enggak juga karena lag modelnya itu enggak kayak tanduk sih. Seperti yang kalian lihat di sini jadi masih oke. Okay. Selain itu ada juga yang ini modelnya chronograph Dia termasuk dalam family Evrate juga. Tapi ini yang kronograf. Nah, ini kodenya adalah FS5799. Nah, overall spesifikasinya sama, cuman bedanya kalau yang ini ada uh, sub dial kronograf, terus ada penunjuk 24 hour yang di sini, dan dia Windows Date-nya ada di angka 3. Keren juga sih, terutama buat kalian yang memang suka dial yang agak sibuk dikit, ya, terus suka model kronograf ini cocok banget buat kalian. Dan satu lagi ada juga yang blue dial, nih seperti yang kalian lihat di sini. So kalian tim chronograph atau tim three hands analog atau dua-duanya, nah itu cuman kalian doang yang tahu. Yang pasti kalau kalian mau berburu, ini salah satu dari brand fosil yang gue rekomendasiin buat kalian. Terutama buat yang suka fosil, pokoknya karena gue udah punya dompetnya, gue udah punya tasnya, nah ini cocok banget buat kalian. So kalian bisa langsung uh, berburu di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi di jamtangan.com juga. So de fosil dengan model homemade si Ron Konstantin ini kalian bisa dapetin yang tadi udah gue sebut kalian udah pasti tahu kan dimana harus cari ini. Oke okay, sebelum gue close nah kalian boleh sih browsing-browsing searching sama sambil hunting-hunting tapi sebelum gue close Video kali ini, nah, ini buat yang belum subscribe. Gue saranin buat subscribe. Nah, yang udah jadi subscriber, jangan lupa cek lagi loncengnya. Udah nyala belum ya? Buat pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komen. Tapi kali ini, kayaknya kolom komen kalian nggak bakal buat nulis pertanyaan sih. Karena di video kali ini gue lagi bawa, hmm, ta ta ta, ya yeah. gue lagi bawa surprise surprise for you guys, oke? Okay? Surprisenya apa? Giveaway dong. Nah, apa yang bakal gue giveaway? Nah, salah satu dari ini bakal gue kasih buat kalian. Salah satu dari CFRE ini si bakal gue ka kasih ke kalian ya, buat giveaway buat kalian. Yang mana? Hmm gak asik dong kalau gue kasih tau hmm, Oke okay? kalian pasti ntar tahu sendiri Tapi ada pertanyaan Pertanyaannya adalah Sebetulnya uh, ini tipe dari family apa Ayo barusan gue sebut juga pasti kalian tahu dong Yang udah ngikutin video yang dari awal Fosil ini termasuk dalam family apa Nah fosil kan family nya banyak tuh Nah termasuk dalam family apa Terus fosil ini termasuk homage dari jam tangan brand apa nah gampang kan nah kalian tulis jawaban kalian di kolom komen, sertain id ig kalian tapi nggak usah dikasih add ya langsung aja ya id ig kalian apa terus tulis jawaban kalian di kolom komen. hope you're lucky guys so everyone yang mau hunting go for it so Happy hunting and happy shopping. See you on the next video. Bye.